Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar. Di manapun Anda berada, kembali lagi di TV Hadir untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Wiral. Namun sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya.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 Bunda Lesti, dan tentunya Bunda Lesti lagi foto bareng dengan Fuji. Ini momen ketika Bunda Lesti, tentunya rekaman di studio rekamannya Papa Bilar bersahabat, ya, rekamannya Papa B single terbarunya. Mudah-mudahan rilis secepatnya bersahabat, ya. Dan tentunya kita bahagia banget melihat kebersamaan Fuji dengan Bunda Lesti. Mudah-mudahan silaturahmi, pertemanan, terjaga, dan terjalin dengan baik. Walaupun foto lama kita selalu ada melihat Idola kesayangan kita Masya Allah Begitu banyak tanggapan komentar Begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya sahabat dari akun Instagram Indah171 mengatakan Masya Allah itu bunda cantik banget Katanya tuh Ada juga tanggapan dari Octaviani 992 Bunda Lesti auranya Wow Keren banget ya bunda Lesti Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan mudah-mudahan Ketika Bunda Lesti selalu menjadi wanita kuat, selalu menjadi wanita tangguh Mudah-mudahan persahabatnya selalu memberikan kebahagiaan pastinya untuk kita semuanya Kemudian juga persahabatnya selanjutnya kita lihat di proses ini, ternyata ada persamaan Bunda Lesti dan Fuji, nih, sahabat. Ya, kita lihat di sini ada tanggapan komentar dari juara 08 dan 990. Fuji, anak satu-satunya perempuan dari empat bersaudara, dan Lesti juga anak perempuan satu-satunya dari tiga bersaudara. Wow, ternyata Fuji dan Bunda Lesti ini punya persamaan, sahabat. Sama-sama tentunya anak perempuan satu-satunya di keluarganya Masya Allah mudah-mudahan selalu bisa membanggakan dan membahagiakan keluarga Amin Kemudian juga persahabat selanjutnya ada cidukan, tentunya Abang El Entah foto kapan persahabatan ini baru dirilis Masya Allah ini cute dan ganteng banget nih persahabat Makin mengemaskan ini yang selalu dirindukan oleh semua orang Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Kansel Putih Bilar Gak tau ini foto ayang ganteng kapan Yang jelas pokoknya anggap baru Karena ini baru dirilis tuh Persebet Cakep banget ya Masya Allah Sehat terus untuk Abang El Begitu banyak Anti-uncle Di luar sana yang mendoakan Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua Amin dan berikutnya kita lihat juga persahabat Informasi mengenai lagu Bunda Lesti Ada empat lagu Lesti Kejorah Persahabat ya ternyata ini lagu Lesti yang empat ini masuk Dangdut Merinding di Spotify Wow lagu-lagu Lesti kejora masuk dalam Dangdut Merinding di Spotify Setidaknya ada empat lagu Lesti yang didengarkan pendengar Spotify Yang pertama lagu insan biasa nih persahabat Ini di posisi pertama yang kedua lagu sekali seumur hidup Di posisi ke-15 Yang ketiga Lentera Posisi ke-24 dan yang nomor 4 Itu kelepas dengan ikhlas Di posisi ke-38 Good job terus untuk semuanya total streaming di spotify Mudah-mudahan terus berkarya Untuk Bunda Lesti memberikan karya terbaik Dan selalu menyuguhkan karya-karya terbarunya masih menunggu kabar lain dan cidukan vitamin lainnya di malam hari ini, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Devo TV yang akan terus memberikan info-info menarik dan pasti kabar spesial dari Lesti dan Rizky Bila. Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.